sebuah nikmat Allah subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang sering kita lupakan nikmat nikmat persaudaraan kita bisa dipertemukan di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena satu yang kita miliki yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita memiliki tujuan yang sama untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak orang berusaha untuk mengumpulkan massa untuk mengumpulkan orang ya akan tetapi mereka nggak mampu mereka nggak bisa kecuali apabila diiming-imingi dengan urusan dunia ketika ada kepentingan dunia mereka akan berkumpul mereka akan duduk bersama tapi kita tidak sama dengan mereka kita duduk bersama di sini karena kita mengharapkan ritual Allah Subhanahu wa taala maka satu hal yang ingin saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat sekalian, yaitu apa? Niat ikhlas ridla kita kita berkumpul, kita bermajlis di sini semata-mata mengharap ridho dari Allah Huwazza Wajalla. Dan sekaligus mempererat tali ukhwah islamiyah, tali uhwah imaniyah. mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam satu ayatnya, Wedkuru nekmatullahi Id kuntum agdaa faAllah fabayina pulubikum faasbah tum bine'matihi ikhwana lihat kata faasbah tum bine'matihi ikhwana maka dengan nikmat Allah kita menjadi bersaudara Allah yang mempersaudarakan kita Allah yang menjadikan kita sebagai bersaudara dan persaudaraan inilah yang kelak akan tekal sampai kita meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, al li Adu, Illa Semua persahabatan, semua tali persaudaraan, semua hubungan pada hari itu pada hari kiamat, Baqduhum li Baqtiin Adu. Satu sama lain saling bermusuhan. Canggahkan kita yang tidak punya hubungan darah. Kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita pun kita akan berpisah dengan mereka. Kita tidak akan peduli dengan mereka. Sebagaimana Allah firmankan, fa <tuh> Dan ingatlah ketika kiamat datang, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ hari dimana setiap orang lari dari saudaranya lari dari bapak ibunya lari dari istri dan juga anak-anaknya semua sibuk dengan dirinya masing-masing kecuali kata Allah subhanahu wa ta'ala إِلَّا muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. mari kita dasarkan persaudaraan ini di atas keimanan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersaudara karena Allah bersaudara karena karena allah bukan karena kepentingan dunia.